Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bersama Blain Project, channel YouTube paling Blain Sa Indonesia Raya. Dan pagi ini sekitar pukul 6 pukul 6 pagi ya. menyiapkan anak-anak mau berangkat sekolah. Yuk. We'll yeah. 7 siap mengantarkan juragan juragan sekolah kakak sambil belanja. Waalaikumsalam. <tutup> se de cekai. YouTube. Sekitar jam 7 ini sudah nyampe rumah lagi. Waktunya cuci baju. Oke. Okay? Cukup, cukup, cukup, cukup. Suara menggunung, Lur.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 I bring it to the man like Ain't got time to kill I got time to feel. I took the red pill I know life's short So I wanna live real But how's supposed to feel? mesin cuci berputar alias bekerja kita uh, mengangkat hasil jemuran yang kemarin alias bahasa jawanya itu ngentas pemirsa <t continuar> <tune>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 rami apa orang-orang proyek ya tukang datang untuk menyelesaikan perumahan tabuan. <SILENCIO> prepare untuk persiapan warung warung romantik halo eh eh eh saling berbagi guys berbagi tugas tugas berbagi kerja sama tembok teambor eh teambor hey, yang Sambil nunggu mesin cuci bekerja, yuk sarapan dulu. Kita ganjal perut dengan lempang lempung, kalau kata orang sini. Ya semacam pisang goreng lah, cuman bentuknya kayak gini. Oke, buatan menir buat mengganjal perut sebelum sarapan. mantap. Setelah ini melanjutkan ini. Setelah mesin cucinya selesai ini, kita bilas, jemur dan seterusnya. Saya rasa untuk rutinitas pagi ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat waras, rezeki lancar, akeh barokah. Yo, yo, How oh, it's supposed to fit